Norzila binti Aminuddin, penyanyi wanita asal Malaysia yang dikenal luas dengan nama Ella. Ia memulai karir sebagai penyanyi kafe. Pada tahun 1985, Ella bergabung dengan band The Boys. Kemudian pada tahun 1988 dia memutuskan bersolo karir, dan sukses dengan album perdananya berjudul Pengemis Cinta. Dia juga sempat berduet dengan penyanyi Indonesia Dedi Dores. Hingga saat ini, belum ada penyanyi yang mampu menggantikannya sebagai Ratu Rock Malaysia.